Sesuatu. Nanti aja, kuisnya terakhir. Ya. Nanti sesi ini dibagi dua, Ustaz akan presentasi dulu ya. Nanti terpotong sholat asar, habis sholat asar kita lanjutkan sesi dengan beliau ya. Namun nanti kita bagi-bagi hadiah sedikit ya. Sekian ya, siapkan masya Allah, hati kita. Untuk mendengarkan ilmu yang luar biasa. Sudah datang. Jangan lama-lama, nanti saya dimarahi. Ya, kepada guru kita kami persilahkan. Cukup panas. Panas Panas apanya? Panas badannya, panas hatinya, jadi panas-panasnya sama Abu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'lfiruhu. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَصَيْغَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَحْدِثِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّلٌ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَالَكَ أَشْهَدُ أَن لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا Yuslih lakum wa lakum dhunubakum. Wa wa faza fawzan Amma muslimin wal-muslimat beserta tablik akbar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah s.w.t atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah s.w.t limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini, kita berada dalam fiyadhul jannah, taman dari taman-taman surga, di tempat terbaik di muka bumi. Masjid dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kegiatan yang penuh berkah. Penuh kebaikan. Kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat besar ini. Terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudkan kepada kita. Sempurnakan kepada kita. Sampai malakul maut datang menjemput. Tadi... Abu Umar Radaullahu Anhu mengantar untuk berkonsentrasi. Supaya tidak ngantuk. Supaya tidak lemah. Supaya tidak lesu. Supaya pikiran mau pulang, diredam-redam dulu. Konsentrasi seperti itu, di dalamnya antum menggunakan pendengaran antum menggunakan pandangan lebih penting lagi antum menggunakan hati yang menyatu dengan otak kalau istilah beliau otak kiri otak kanan kita pakai istilah kuat hati iya yeah. anubari ketika antum gunakan semua potensi tadi untuk konsentrasi maka ilmu itu akan maksimal ilmu itu akan maksimal pemahaman itu akan full dan hasil dari padabur telaah akan sangat besar pula tadi Antum sudah buktikan dan berupaya mewujudkan hal itu untuk apa tadi kiri kanan atau atas bawah saya lagi sholat tidak sempat lihat Coba konsentrasi seperti itu. Coba konsentrasi seperti itu. Antum wujudkan saat membaca la ilaha illallah. Saat membaca wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Maka hasilnya akan sangat luar biasa. Tiga potensi konsentrasi ini, tiga potensi jalur ilmu ini adalah perkara besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfuma laysa laka bihi ilm. Inn as-sam'a wal bashara wal fu'ad kullu ulaiika kana anhu mas'ula. Jangan sekali sekali kamu bersikap kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena sungguh pendengaran, penglihatan serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkonsentrasi untuk fokus mendengar melihat mempersiapkan hati kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Islam hanya kepadanya tidak kepada selainnya coba fokus kita umat Muhammad alaihi salatu wasalam bukan umat yang lain coba fokus kita, kaum Muslimin, hanya di atas Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Fokus di atas perkara ini, itulah hakikat Islam, itu Muslim sejati. Judul kita: apa? Yes. Muslim sejati, tonggak keamanan negeri muslim sejati atau enggak keamanan negeri kalau kita betul-betul fokus menjadi muslim yang sejati yang murni, yang tulen tidak tercampuri eh, maka bukan hanya keamanan negeri tapi keamanan seluruh dunia bukan hanya keamanan di dunia tapi keamanan di alam kubur Bahkan keamanan di negeri akhirat. Ini konsep keamanan yang baku. Pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah ilmu tentang aman. Iya. Yang sangat menyeluruh. Yang harusnya setiap orang yang berpikir berakal mengejar keamanan ini. Ada banyak konsep keamanan supaya negeri aman. Tetapi ketika keluar dari nilai-nilai Islam, hanya mengandalkan kekuatan akal dan materi, kekuatan pengalaman dan persenjataan, kekuatan teknologi dan kepintaran, maka lihatlah kondisi negara-negara yang dianggap paling hebat dalam perkara itu, tetap justru menjadi negara paling tidak aman saat ini. Paling tidak aman saat ini. Anggap misalnya Amerika. Negara paling maju. Dengan segala kehebatan. Persenjataannya, sistem keamanannya, teknologinya dan seterusnya. Eh, Tetapi itu negara paling tidak aman. Jangankan orang di luar, orang di dalam saja tidak aman. Pembunuhan bisa terjadi setiap saat. Bahkan pembunuhan... Pembunuhan terjadi hitung senjataan. Belum lagi ketidakamanan karena narkoba. Belum lagi ketidakamanan karena maksiat, karena karena karena banyak sekali. Sehingga kematian, kematian. Iya, kematian, yeah. kematian itu betul-betul sangat mengerikan. Jadi keamanan apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan aman. Negeri kita yang melingkup. Penguasanya. Aparatnya. Rakyatnya. Iya. Semua yang bisa merongrong itu berarti apa? Merongrong keamanan negeri. Ada yang bersifat besar. Ada yang sifatnya setengah. Ada yang sifatnya kecil. Ada yang skalanya luas. Ada yang skalanya sedang. Ada yang skalanya sempit. Tapi semua rongrongan itu adalah rongrongan terhadap keamanan. Dan judul kita menegaskan tanpa ragu Muslim sejati adalah tonggak keamanan negeri. Apa arti tonggak? Iya, yeah. tonggak sesuatu yang tonggak tiang, tonggak pelopor, iya, yeah. terdepan. Iya, yeah. tonggak juga tiang. Iya. Yeah. Jadi muslim sejati itu, dia penggak keamanan negeri. Dia pelopor keamanan negeri. Dia yang terdepan mewujudkan keamanan negeri. Dia yang menjadi sebab utama keamanan negeri. Tapi muslim sejati. Apa itu muslim? Sebentar kita bahas. Apa itu sejati? Sejati asli. Tulen. Sejati tidak tercampuri. Yeah. sejati itu tidak tercampuri muslim sejati aslinya apa? muslim yang sebenarnya muslim yang sebenarnya yang tidak tercampuri dengan fikiran, ajaran, keyakinan keluar dari islam muslim yang hatinya, pikirannya, pandangannya, pendengarannya lahir, batinnya, hartanya, gerakannya, perencanaannya semuanya di atas nilai Islam ini muslim sejati muslim yang seperti ini adalah tonggak betul-betul penegak keamanan ini yang akan kita bahas untuk memahamkan hal ini secara praktis dan mudah walaupun tanpa dalil maka cukup melihat sejarah-sejarah yang telah lalu. Sejarah pasti berulang, kata orang. Lihat Nabi Alaihissalam diutus untuk apa? Ayo. Diutus untuk apa? Kalau kita tidak tahu diutus untuk apa, lihat hasilnya. Apa hasil dakwah Nabi? Mekah menjadi negeri paling aman. Orang-orangnya menjadi orang-orang paling aman. Padahal sebelumnya, sebelumnya, sebelum Nabi terutus, menyampaikan keislaman, apa yang terjadi? Jangankan gangguan dari luar. Ia. Eh, jangankan gangguan dari luar. Dari dalam saja sangat kacau luar biasa. Jangankan antara penduduk Mekah, antara penduduk Madinah saja, Hazrat dan Aus itu sampai ratusan tahun berperang. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun berperang. Ini bukan neneknya neneknya neneknya oh sudah kakek-kakek sudah buyutnya, buyutnya, buyutnya, buyutnya waktu musuh terus sampai buyut-buyut ke berapa datang Islam jadi apa? aman manusia yang paling aman manusia yang paling bersahabat datang Islam jadi apa? manusia yang betul-betul mempemujudkan keamanan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, untuk di dunia, alam barza dan di akhirat, itu hasil pengajaran Nabi Allah Shallallahu Wasallam Islam yang sebenarnya. Muslim sejati adalah para sahabat. Muslim yang sebenarnya, yang paling murni, yang seutuhnya adalah para sahabat. Dan sudah terbukti. Mereka yang mempemujudkan keamanan teraman. Keamanan terhebat. Dunia alam barzah akhirat. Sampai da'wah Nabi SAW membuat apa? Orang-orang eh, dari Yaman, dari Yordan, dari belahan negeri yang jauh. Melakukan perjalanan sampai ke Mekah berpekan, berbulan. iya. Eh, Semuanya merasa aman setelah Islam mereka memiliki. Ia tidak perlu ada paspor-paspor, tidak paspor. perlu ada izin-izin katanya apa? Cukup Muslim, aman. Muslim aman. Islam betul-betul mewujudkan keamanan. Jelas tanpa dalil. Yeah. Dan itu kenyataan. Tidak pernah terwujud keamanan di negeri manapun. Seaman. Mekah. Medina. Sampai saat ini. Kenapa? Islam tegak. Muslim yang mewujudkannya. Dalil kedua. Kenapa Muslim sejati? enggak keamanan negeri. Bahkan seluruh negeri. Bahkan dunia alam barzah dan dakhirat adalah ternyata setiap Nabi dan Rasul para penyeru keamanan terhebat semenjak adanya dunia adalah orang-orang yang mengajak kepada Islam. Orang-orang yang mengajak supaya setiap umat menjadi Muslim sejati. Nanti ada perbedaan makna Islam yang diajarkan semua Nabi dan Rasul dan makna Islam yang dibawa oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi ada makna yang sama. Ini yang kita bahas. Muslim sejati adalah sebab keamanan. Itu sangat jelas. Semenjak adanya dunia ini. Semenjak adanya alam ini. Semenjak adanya jin dan manusia. Maka yang menegakkan keamanan di bumi adalah. Para nabi dan rasul dan yang mengikutinya. Para nabi dan rasul dan yang mengikutinya. Ini manusia yang teraman, yang mengajak kepada keamanan, manusia yang paling selamat yang mengajak kepada keselamatan dunia alam bersama dan di akhir. Sejak zamannya Nabi Adam, berapa banyak orang sudah? Zamannya Nabi Nuh, berapa banyak penguasa? Berapa banyak orang-orang besar di zamannya? Tapi adakah yang kita kenal namanya? Nah, ada yang dikenal namanya? Sebagaimana dikenalnya nama Nabi Adam? Sebagaimana dikenalnya nama Nuh? Alayhi salatu wassalam. Sampai sekarang kafir beriman, percaya sama Tuhan atau tidak, itu semuanya mengenal Adam. Semuanya mengenal Nuh. Alayhi salatu wassalam. Kenapa? Allah ingin menjadikan mereka hujjah, mereka dalil yang tidak terbantah bahawa terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menuntun hamba melalui Nabi dan Rasulnya. Bukti yang sangat jelas. Tidak perlu tanya dalilnya. Sebagaimana tidak perlu tanya dalil? Mana matahari? Hantum ditanya dalilnya. Mana dalilnya matahari ada? Ayo, antum ditanya dalilnya. Mana dalilnya? Matahari ada. Kalau orang tanya seperti ini, panggil dia. Tapi. Tunggu nenek. Eh, sini ke. Kasihnya ke. Jelas-jelas terlihat, jelas-jelas dirasakan, jelas-jelas panasnya, tanya lagi dalilnya. Dalil yang kita sebutkan tadi, mirip seperti itu, pendalilannya. Eh, Nama setelah Nabi Nuh lihat bagaimana keamanan, eh, Rasul pertama diutus. Rasul pertama diutus, mengajak kepada keislaman. Nih, banyak ayat-ayatnya: antum baca ayat-ayat, nabi dan rasul berdoa supaya menjadi Muslim, nabi dan rasul mengajak supaya Islam, nabi Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya digolongkan ke dalam golongan orang-orang Muslim. Itu banyak ayat-ayatnya menunjukkan bahawa mereka di atas Islam, mengajak kepada Islam dan pemimpin-pemimpin muslim sejati. Lihat bagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh. Iya, aman betul Nabi Nuh bersama yang beriman dengannya. Aman. Iya, dari apa? Dari tenggelamnya bumi. Bumi tenggelam. Bumi tenggelam. Iya, yeah. tenggelam nyabung ini terlihat disaksikan oleh Sampai sekarang banyak sekali tanda-tandanya Kalau kita di sini uh, Di Sulawesi Ada apa? Gua pita Maros, Pangkep Tangga berapa? Iya, yeah, seribu Seribu berapa? Iya yeah. Sampai ke atas waktu SMA Sempat ke sana Studi Tour Eh yeah. Sampai naik ke atas di atas terlihat. Jadi puncak gunung. Puncak gunung. Di dalam gua, puncak gunung. Ternyata apa? Orang yang tinggal di sini adalah nelayan. Tinggal di sini, nelayan. Sebab gambar-gambarnya, peradaban-peradaban yang terlukis di situ adalah nelayan. Berarti apa? Air sampai situ. Dan setiap tempat. Ada tanda-tanda seperti itu. bumi ditenggelamkan. Peristiwa apa? Tenggelamnya, ditenggelamkannya orang-orang yang tidak mau Islam kepada Allah, tidak mau Islam terhadap petunjuk Allah subhanahuwataala, tidak mau Islam terhadap kitab yang Allah subhanahuwataala turunkan. Islam artinya pasrah menerima, tulus bahagia mengakuinya, betul-betul murni di atasnya. Setelah itu, siapa yang menjadi Nabi dan Rasul? Semua Nabi dan Rasul selanjutnya adalah turunan Nabi Ibrahim AS. Turunan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim adalah sosok yang paling disukai. Tidak ada yang benci Nabi Ibrahim. Antum berada di Soviet. Banyak sekali orang bernama Abraham, Ibrahim dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim. Antum berada di Eropa, banyak orang. Antum berada di manapun di dunia. Ibrahim nama yang terakui. Di zaman Nabi alaihi salatu semuanya mengaku. Orang Yahudi mengaku, "Ini kami anunya Ibrahim." Orang Nasar mengaku, "Kami anunya Ibrahim." Orang musyrikin juga mengatakan kami anunya Ibrahim. Benar. Dari sisi turunan iya. Sebab semua nabi dan rasul adalah turunan semua nabi dan rasul adalah turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya siapa? Anak pertama Nabi Ismail. Anak selanjutnya Nabi Ishaq. Dari jalur Nabi Ismail hanya satu nabi dan rasul, Nabi Muhammad alaihi salatu Dari jalur Nabi Ishaq di situ semua Nabi dan Rasul selainnya. Semua Nabi dan Rasul dari jalur ini. Makanya, semua agama itu bersandar, tersandarkan kepada Nabi Ibrahim. Dan siapa Nabi Ibrahim? Allah bilang apa? Nabi Ibrahim itu apa? Hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu Hanif Orang yang sangat jauh dari kesyirikan, orang yang betul-betul berpaling dari sembahan selain Allah, musliman, orang yang betul-betul muslim. Kita bacakan singkat kisah Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah isinya puluhan ayat pertama sampai sebelum ya ayyuhalladzina amanu wa'budullaha dan seterusnya adalah kisah manusia terbagi menjadi tiga. Orang beriman bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Pembagian manusia menjadi tiga. Setelah itu Allah panggil seluruh manusia untuk bertauhid, jangan melakukan kesyirikan dengan hujah-hujahnya. Masuk selanjutnya kisah penciptaan Nabi ah, Adam. Selanjutnya masuk kisah yang paling panjang paling luas dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Dipaparkan kisah demi kisah itu sangat panjang dan di akhir kisah pada ayat 123 Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Nabi Ibrahim. Lihat kisah Nabi Ibrahim akan terlihat makna keberadaan Nabi Ibrahim dan hakikat Islam itu. Kenapa kita perlu bahas Nabi Ibrahim? Sebab perkara aman, pokok terbesar dunia adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim. Dia adalah pembawa keamanan dunia alam barza akhirat yang diakui tanpa bantahan. Siapapun Yahudi, siapapun Nasara, siapapun selain Islam. Sosok Ibrahim adalah sosok besar. Terakui. Tinggal kita ambil keterangan yang jelas. Siapa sebenarnya Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim dalam mewujudkan keamanan? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya langsung terjemah. Ingatlah ketika Allah membala Wa idzabatala Ibrahim rabbuk Fa sampai akhir ayat-ayat yang akan kita terjemah singkat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan balak dari Tuhannya. Balak, cobaan. Apa balaknya? Di kalimat. Kalimat, perintah-perintah. Larangan-larangan dari Allah. Syariat-syariat dari Allah. Aturan-aturan dari Allah. Maka bagaimana sikap Nabi Ibrahim? menghadapi cobaan itu berupa perintah Allah, larangan-larangannya, aturan-aturan Allah dan seterusnya Nabi Ibrahim mewujudkannya dengan sesempurna sempurnanya kalau ini ja <'iluka> si <imama> akhirnya apa lihat hasilnya eh berhasil dalam bala dia sempurnakan bala itu Allah katakan Tungguh betul-betul. Saya akan jadikan engkau imaman. Imam. Pemimpin linnas bagi seluruh manusia. Terbukti? Iya. Yeah. Semuanya sampai saat ini. Kita anunya Ibrahim. Semua orang Yahudi. Ini. Kita pengikutnya Ibrahim. Semua orang masyarakat. Tidak ada satu pun Kita pengikutnya Ibrahim. Ini sosok Ibrahim. Ini, alihissalatu wassalam. Allah jadikan imam. Nabi Ibrahim. Langsung minta kepada Allah. Turunan-turunanku juga ya Allah. Um. Kasih juga kebesaran. Kasih juga kemuliaan. Allah berfirman. Saya janjikan. Hanya orang-orang zalim -orang dari turunan-turunanmu. Tidak dapat janji ini. Makanya apa? Walaupun turunannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau penjahat, tetap penjahat. musyrik tetap musyrik. Kafir, tetap kafir. Tetapi sangat jelas. Semua Nabi dan Rasul semua tokoh penyelamat. Semua tokoh kehebatan. Semua tokoh dunia. Alam barasa dan di akhirat. Adalah turunan Nabi Ibrahim. Semua itu apa? Hasil dari. Atamaha Nabi Ibrahim. sempurnakan Syariat Allah. Apa yang Allah SWT. Turunkan kepadanya. Banyak sekali syariat Allah. Yang kita baca kisah-kisahnya. Di antaranya yang terhebat. Kisahnya bersama. Nabi Ismail. Lamanya menanti anak. Sampai tua. Sampai akhirnya punya anak. Masih baik. Allah sudah surabah Bawa ke Mekah. Belum ada tempat. Belum ada apa-apa di Mekah. Masih ada pohon. Tidak ada sumur. Tidak ada orang. Tidak ada apa-apa. di disitu. Bersama istri beliau. Ditinggalkan. Dengan hanya bekal. Tapi. Bekal terhebat adalah bekal takwa Kekuatan ketawak kalah. Ditinggalkan akhirnya menjadi negara besar. Tempat paling aman. Lahirlah manusia terbaik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah. Ini sudah ini. Langsung. Hasilnya ini. Hasilnya sudah ini. Anaknya yang sangat dicintai, itu balak sangat besar. Lama dinantikan, disuruh oleh Allah untuk apa? Berpisah. Woi luar biasa. Nabi Ibrahim datangi saat dewasa, saat ini. Sampai akhirnya diperintah lagi untuk apa? Disembelih. Beratnya ini. Tapi Nabi Ibrahim sempurnakan semuanya. Sempurnakan. Ini sosok manusia paling hebat. Dalam mewujudkan keamanan pada dirinya, keluarganya, dan masyarakat, dan diantara, hasilnya, apa diberi tempat paling aman, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangunlah Mekkah di situ, langsung Allah paparkan, langsung dipersingkat kisahnya. Ingat, ketika kami menjadikan Mekkah rumah Allah Ka'bah, sebagai tempat berkumpulnya manusia dan sebagai tempat yang paling aman, maka jadikanlah. Tempat berdiri Ibrahim sebagai musallah. Maqam. Wattakhidu maqama Ibrahim musallah. Maqam Ibrahim tempat berdiri. Bukan makam. Bukan kuburan. Ia. Kalau makam bahasa sendiri kuburan, kuburan. Bukan kuburan Nabi Muhammad. Kita disuruh sholat menghadap kubur. Tidak. Maqam tempat berdiri. Bukti jelas. Bahawa Ka'bah itu. Ka'bahnya Ibrahim. Ibrahim yang bangun. Makam artinya. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu batu. Ia. Kalau kita pakai bambu-bambu. Sekarang sudah pakai besi. Kalau mau membangun ya. Perlu ada pijakan kaki. Supaya membangunnya di atas. Nabi Ibrahim pakai batu. Itu yang dipakai. Sakin beratnya itu. Batu. Sakin beratnya itu pembangunan. kakinya Nabi Ibrahim membekas di situ. Membekas masuk ke dalam batu. Beratnya itu. Itu maqam Nabi Ibrahim. Sekarang sudah tidak nampak. Eh, sudah lewat beragam sejarah. Ada yang kikis, ada yang ini, macam-macam. Ya, tapi untung tidak sampai habis. Ingat perkara itu. Dan kami membuat janji. Lihat. Kami telah membuat janji kepada Nabi Ibrahim, Ismail. Agar supaya keduanya mensucikan rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang berektikab, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Setelah itu, Allah membaca, mengingatkan. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Wahai Rabbuh, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Lihat, negeri yang aman. Dan beri rezeki penduduknya. Berupa beragam buah-buahan. Kepada mereka yang beriman di antara mereka. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah berfirman, dan siapa yang kafir? Yeah. Jadi doa Nabi Ibrahim diterima. Sehingga jadilah Mekah apa? Negeri paling amat. Buah-buahan di sana beragam. Kita cari buah-buahan di dunia. Yang tidak ada di Indonesia. Dapat di sana. Yeah. Buah-buahan di Indonesia juga dapat di sana. Tapi kak jalan. Ini. Jadi kalau untuk mau kembali modal. Saat pergi umrah. Bawa saja buah-buahan yang tidak ada di sana. Bawa rambutan banyak-banyak. Asal tidak ditahan di bandara. Perjual. Polaris itu. Kembali modal itu 20 juta. Daripada bawa rokok. Allah berfirman. Diterima. Tetapi siapa yang kafir? Siapa yang kafir? Maka saya akan kasih kenikmatan. Faumat ti'ruhu. Coba lihat yang kafir tidak langsung disiksa, dikasih kenikmatan, dikasih senang-senang tapi sesaat kemudian setelah itu saya paksa mengalami siksaan pedih di neraka siksaan sedih di dunia, pedih di dunia alam barzah yang puncaknya adalah wabi'isal masir tempat terjelek saat kembali di neraka lihat lebih jauh, ini makna Islam ingat Ketika Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang Kaabah bersama Nabi Ismail, lihat doanya. Ini ilmu ini. Saat orang bekerja, saat orang berusaha, saat orang membangun masjid, iya, saat orang mengurus daurah, saat orang mengurus sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang membuat orang berkeringat capek, maka di situ waktu hebat untuk berdoa. Ini nih, ambil teladan ini. Saat-saat Nabi Ibrahim angkat ini, iya. Angkat ini bangunan-bangunan ini bersama Nabi Ismail. Keduanya berdoa. Rabbana wahirob kami. Taqabbal minna. Terima amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau maha mendengar lagi. Maha mengetahui. Rabbana wajalna ja ja'alna muslimainilak. Kita lihat. Apa yang dia minta? Ya Allah. Wahirob kami. Jadikan kami berdua. Muslimaini. Muslimaini. Menjadi dua orang muslim. Laka kepada engkau muslim kepada engkau. Wa min dzurriyyatina dan jadikan juga turunan-turunan kami sampai tanpa batas menjadi apa? ummatan muslimatan menjadi umat yang muslimah. lak kepada engkau wa arina manasikana perlihatkan syariat kepada kami, manasik kami wa alaina ampunilah kami innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau lah yang maha memberi taubat, lagi maha memberi rahmat. Lagi Maha Merahmati. Coba lihat Nabi Ibrahim minta apa dalam usaha hebatnya ini. Ini usaha, ini diantara usaha terbesarnya Nabi Ibrahim membangun Kaabah, membangun peradaban Mekah. Eh, sehingga semua kehebatan ibadah kemuliaan ke, eh, ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Mekah ini, Kaabah dan seterusnya termasuk Islam. Eh, itu apa hasil perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail perjuangan tatr hingga ini ternyata mau minta apa eh, mau minta apa dengan perjuangan itu minta supaya dijadikan orang muslim Dan sampai di situ bukan hanya dirinya kakin cintai Islam ini sehingga ridaunya ini terhadap Islam betul-betul tidak mau selain Islam dia mintakan juga apa? وَمِنْ ذُرِّيَةِ turunanku Ya Allah semuanya tanpa batas ummatan muslimatan semuanya jadikan umat yang muslimah dan benar semua Nabi dan Rasul pemimpin Islam puncaknya adalah yang terakhir, turunan terakhir dari jalur Nabi Ismail AS membawa apa? Islam totalitas Islam yang mengumpulkan semua Islam sebelumnya. Islam yang mengumpulkan semua ajaran Islam sebelumnya. Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ini jadi umat muslim. Rabbana wa ba'atfihim rasulan. Ini khusus. Nabi Ibrahim doakan khusus untuk kaum muslimin. Wa hirb kami Utus di tengah mereka. Seorang rasul di antara mereka. Yatlu'alehim ayatik. Yang membayacakan kepada umat ayat-ayat engkau. Yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan mentazkiah mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa. Lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim doakan khusus. Tadi itu doa apa? Uh, umum. Supaya apa? Dirinya muslim. Ismail muslim. Dan semua turunannya muslim dan khusus untuk Nabi Muhammad dia dulu akan khusus utus rasul di tengah mereka. Ini dalam sebuah hadith. dalam semua hadith. Nabi menjelaskan awal awal saya jadi nabi dan rasul kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad, awal saja awal saya jadi nabi dan rasul adalah doa bapak saya. Ini maksudnya ini. Doa bapak saya. Yang diperhebat lagi saat Diutus Nabi Isa. Bahkan semua Nabi dan Rasul sebelumnya. Tetapi diutusnya Nabi Isa. Nabi dan Rasul terakhir. Itu yang memperhebat keberadaan. Terutusnya Nabi dan Rasul. Muhammad alaihi AS. Di ayat selanjutnya Allah mengancam. Wa may yargabu ammillati ibarahima illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim. Kecuali orang yang memperbodoh dirinya di ayat selanjutnya, ingat ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim lihat perimannya Allah, aslim wahai Ibrahim, islamlah disuruh islam, apa jawaban Nabi Ibrahim, aslam tu di robbil alamin, saya islam kepada rob alam semesta apa islam itu, ini yang akan kita urai di pertemuan sahabis asal sebab ini yang penting tapi sudah selesai pendalilan kenapa muslim, sejati yang harus menjadi ukuran, atau oh tidak keamanan. Sudah jelas. Sebab tokoh terbesar keamanan, penyeru keamanan, semua Nabi dan Rasul mengajak kepada Islam. Yang terhebat, Nabi Adam, Nabi Nuh, lihat Nabi Ibrahim. Semua turunannya berada di atas Islam. Puncaknya, turunan terakhir, Muhammad alaihi AS membawa Islam yang totalitas. Apa hakikat Islam itu? InsyaAllah kita akan urai di pertemuan selanjutnya. Iya, mungkin satu jam setelah asar eh, Kita uri selama satu jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh